Diriwayatkan Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allah itu sangat senang jika hambanya bertaubat, seperti halnya salah seorang yang sedang di atas tunggangannya. Kemudian, tunggangannya hilang, padahal tunggangannya itu membawa makanan dan minumannya, merasa putus asa." maka ia pun mendatangi sebatang pohon dan berteduh di bawah rindangnya tidak lama berselang secara tiba-tiba binatang tunggangannya itu berdiri di dekatnya sentak ia buru-buru memegang tali kendalinya. karena teramat senangnya ia berkata ya Allah engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu ia salah ucap karena saking senangnya Para sahabatku yang dirahmati Allah Pintu taubat senantiasa terbuka Sebelum matahari terbit dari barat Maka marilah bertaubat Ada kisah yang akan kami ceritakan Semoga para sahabat sekalian Bisa mengambil hikmah atau ibrah dari kisah ini Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata Wahai manusia, mengapa kalian tidak menerima kebenaran dan tidak menjauhi kebatilan? Justru malah kalian berdamai dengan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima selain hanya kebenaran, dan tidak pula mendengar selain pertobatan. Maka sebelum mati, datanglah kalian kepada Allah dengan bertobat hanya bertaubat kepada Allah karena sesungguhnya pintu taubat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum mati mintalah ampunan kepadanya sesungguhnya dia maha dekat dan mengabulkan segala permintaan ketahuilah sebelum kalian ini ada seseorang yang melampaui batas kebablasan, tapi Allah yang maha penerima taubat al ghafur menunjukkan jalan keluar Menuju taubatnya Di tengah perjalanan Ia berjumpa malaikat yang menyerupai manusia Malaikat berkata kepadanya Hendak kemana pak? Ia menjawab oh, Saya mencari seseorang Yang bisa ku dapatkan syafaatnya Supaya Allah menerima taubatku Malaikat berkata lagi apa yang engkau perbuat dengan si pemberi syafaat? Orang itu berkata, "Sesungguhnya yang kumintai syafaatnya hanyalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, sedangkan aku tidak." Kemudian Allah mengirim pesan kepada malaikat, "Hambaku benar, wahai malaikat, jangan kau tolak. Sungguh, aku menyukai cara taubatnya. Tunjukkan dia kepada wali Allah untuk mendapatkan syafaat kepadaku." Aku merahmatinya, dan rahmatku di atas segala sesuatu. Akulah zat yang memiliki segala keutamaan. Aku berbuat baik kepada orang yang condong kepadaku, cenderung kepadaku, bagaimana tidak pada orang yang selalu datang kepadaku. Malaikat itu pun menunjukkan orang yang mau tobat itu kepada seorang wali Allah. Setibanya di sana, ia mengucapkan salam. Sang wali membalas salamnya. Ia berkata, Selamat datang, wahai kisana yang meminta ampunan atas dosa-dosanya. Selamat datang, wahai kisana yang berpaling dari ketergelincirannya. Ketahuilah bahwa Allah menerima tobatmu. Maka perbaikilah sisa hidupmu. Sesungguhnya Allah mengampuni untukmu yang lalu dengan yang terakhir. Orang yang bertaubat itu berkata, Bagaimana caranya aku tahu taubatku dan amalku diterima wahai sang wali, wahai sang guru. Sang wali berkata, Caranya adalah jika engkau bisa memanggil gunung itu lantas ia datang kepadamu. Orang yang akan bertaubat itu berkata, Wahai gunung datanglah kepada kami. Gunung itu bukan berduk, dan segera mau datang kepada orang. Berguncang-guncang Ia kemudian merasa bahwa gunung itu benar-benar mau datang kepadanya Lalu orang yang mau taubat itu buru-buru berkata Sudah-sudah kembali lagi jangan ke sini Dan gunung pun itu kembali Melihat itu orang yang bertaubat berkata Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah Melainkan Allah Dat yang maha kuasa atas segala sesuatu semenjak itu ia tiada berhenti bertaubat hingga meninggal dunia karena itu para sahabatku sekalian bertobatlah kalian semua kepada Allah sebagaimana tobatnya orang yang menyesali kesalahan dan dosa juga yang ikhlas dalam bertaubat semoga Allah menerima taubat kalian kisah ini mungkin hanya kiasan orang memanggil gunung itu mungkin hanya kiasan tapi yang jelas Orang yang betul-betul diberikan rasa ingin taubat kepada Allah Berarti dia telah diterima taubatnya oleh Allah Orang yang betul-betul menyesali atas kesalahannya Berarti dia sudah menerima ampunan oleh Allah Minimal itulah tanda-tandanya Wallahu a'lam biswa